Selamat siang, teman-teman semua. Siang, si. siang, siang, Kita buka dulu kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat uh, pertemuan kami di meeting pada hari ini. Hari ini kami akan melanjutkan materi, membahas tentang unit 5, Engkau yang menolong kami, supaya koneksinya bisa lancar, dan juga pengerjaan eksersisnya kamu bisa kerjakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Halia. Oh, ya. Amin. Baik. Teman-teman kita dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Boleh bantu nyalakan kameranya ya. Lihat ke kamera semua teman-teman. Senyum. 3, 2, 1. Hari ini kita bahas topik ke-10. Yang unit 5 itu ada dua, Financial accounting sama management accounting. Hari ini kita bahas yang financial accounting dulu. Nanti minggu depan baru yang management accounting. Ini morning sudah nyala berarti titip untuk jangan lupa presensi ya teman-teman. Kemudian ada assignment nanti kita isi dengan kode exercise kita hari ini. Di demo videonya ini sudah di-post cukup banyak ya yang sudah pernah direcord. Ada yang tentang melihat chart of account. Ini nanti exercise kita. Kemudian gimana caranya lihat daftar utang kita ke vendor. Daftar utang itu dapatnya dari transaksi waktu pembelian, teman-teman. Waktu di unit 4 kita beli barang ke vendor, tetapi kita belum bayar. Lalu nanti kita akan bayar utang-utang kita ke vendor. Nama prosesnya outgoing payment. Kemudian piutang customer. Akan kita lihat dulu berapa banyak piutangnya Lalu customer melakukan pembayaran, itu namanya incoming payment. Jadi ada outgoing payment, ada incoming payment. Kemudian ini bisa lihat daftar utang kalau incoming paymentnya sudah selesai. Seperti itu. Jadi waktu unit 4 kalau masih ingat statusnya kan ada complete, complete, FI document generate, not clear. Nah kalau di unit 5 ini, kita akan buat statusnya menjadi clear. Artinya customer sudah bayar. Seperti itu. Ini modulnya. Kita bahas yang financial accounting. Ada yang sudah ngintip baca modulnya kah teman-teman? Nemu nggak bedanya financial accounting dengan manajemen accounting? Silahkan. Unit 5 tentang keuangan. Ada financial accounting sama management accounting. Apakah menemukan perbedaannya? Kalau modul spesifik yang financial accounting itu yang memang namanya financial accounting tapi yang management accounting ini namanya controlling. Jadi kalau teman-teman ambil modul spesifik namanya fico. Biasa nyebutnya fico. Fico ini financial sama controlling. Financial accounting sama Manajemen accounting atau disebut juga controlling. Dapat tahu nanti ada yang mau ngambil modul spesifik terkait keuangan ya. Ada? nemu perbedaannya teman-teman? Financial accounting sama manajemen accounting? Financial accounting itu fokusnya di legal, kebutuhan legal, external view. Sedangkan yang manajemen accounting itu... Dia di internal view. Jadi financial accounting ini kan buat pihak luar ya teman-teman. Teman-teman boleh lihat kalau biasanya perusahaan ada laporkan laporan keuangan dia di koran atau di uh, internet kita bisa cari laporan keuangan perusahaan seperti itu. Nah itu adalah financial accounting karena dia untuk kebutuhan legal dan dia fokusnya di sudut pandang luar. Kalau yang management accounting dia lebih ke internal, jadi itu ada kaitan dengan strategi gitu ya, gimana caranya menghasilkan laba, nah itu adanya di manajemen accounting. Jadi di uang keuangan itu dibagi jadi dua, financial accounting sama manajemen accounting. Financial accounting untuk yang external view, manajemen accounting untuk yang internal view. Seperti itu teman-teman perbedaannya. Kemudian berikutnya. Kita mulai bahas yang Financial Accounting. Di sini ada dasar akuntansi, Accounting Foundation. Tapi kita nggak sampai belajar bikin jurnalnya sih teman-teman. Hanya melihat Financial Accounting itu meliputi apa aja. Ada GL Account, ada Account Payable, ada Account Receivable, ada Asset Accounting. Nah ini yang ada di Financial Accounting. Kalau yang Corporate Finance Management, ini teman-teman bisa cek sendiri ya. Kemudian nanti pas udah di controlling ada profitability and sales accounting, ada profitabilitas Profitability analysis. Kemudian nanti pas ini di controlling juga ada product cost controlling, ada overhead cost controlling. Kalau yang kita bahas di financial accounting yang ini sih, yang FI ya, FI. Dasar akuntansi kalau teman-teman yang waktu SMA pernah ambil IPS, ada yang ambil Penjurusannya IPS kah teman-teman? Jadi ada namanya general ledger. General ledger itu buku besar. Kemudian ada balance sheet. neraca saldo ini ya. Kemudian ada PL account. Ini profit and loss statement. Laporan laba rugi. Nah ini dasar akuntansi banget. Kalau di sini ini di, diceritakan dari mana sih transaksi-transaksi ini? Nah dari transaksi-transaksi yang terjadi. Kalau di unit 4, kita pernah lakukan proses pembelian, berarti kita ada transaksi dengan vendor. Nah, pada saat kita transaksi dengan vendor, kita belum bayar. Maka kita nantinya ada utang ke vendor. seperti itu. Nah, utang itu dicatat. Berapa utang kita ke vendor. Kemudian ada uang kita di bank. Kemudian ada aset masing-masing dibuat accountnya sendiri-sendiri ya. Kemudian ada konsumen. Ini berarti kita jual barang ke konsumen, tapi konsumen belum bayar. Nah, nanti itu namanya piutang. Ketika konsumen bayar, berarti uangnya masuk ke kita. Seperti itu. Itu dari bisnis transaction. Kemudian, di ini kan financial accounting. Financial accounting itu, dia harus ikut standar, karena legal harus bisa dibaca sama orang. Maka ada beberapa, Prinsip akuntansi kayak di Amerika ini ada namanya GAAP. generally accepted accounting principle. Kemudian, secara internasionalnya ada IAS (International Accounting Standard) di Jerman, ada namanya HGB, ini bukan hak guna bangunan ya, teman-teman. Tapi dalam bahasa Jerman itu standar akuntansinya, Hengebus, apa teman-teman? Boleh search di Indonesia sendiri juga ada standar akuntansi keuangan. Nah, si financial accounting itu kan untuk kebutuhan eksternal. Supaya bisa dibaca sama orang, maka harus ikut aturan penulisannya. Kita nggak boleh bikin istilah sendiri. Yakinlah, pasti waktu di SMA teman-teman pernah belajar accounting. Istilahnya pasti sama laporan laba rugi, gitu ya. Nggak ada yang laporan keuntungan, gitu. Nggak ada, memang istilahnya adalah laporan laba rugi seperti itu. Lalu, yang lainnya yang diberikan di modul ini tentang neraca saldo balance sheet. Nah, balance sheet ini, dia di teorinya, di teori ekonasi pun hanya terdiri dari dua lajur: aset, harta, ya, sama liabilities, atau kewajiban-kewajiban kita. Nah, ini balance sheet harus seimbang antara aset sama liabilities. Ini kemudian nanti setelah itu membuat laporan laba rugi. Bikin jurnalnya, menuliskan transaksinya, itu memang nggak ada sih worksheet-nya. gitu kita memang nggak bikin. Tapi kita proses dari yang kita sudah lakukan di unit 4. Seperti itu, teman-teman. Nanti jadi kita tahu, oh ini utang, kita ke vendor, terus kita bayar, for going payment, kita keluarin uang. Kemudian nanti customer bayar, berarti dia ngelunasin piutang, kita dapat uang, seperti itu. Lalu ini organisasi elemen waktu di unit 3 ya, sistem wide concept kita udah kenal, ada company, company code, business area, fungsional area, nah ini semua namanya organisasi elemen. Berikutnya di sini ada yang namanya chart of account. nah Chart of account ini adalah kumpulan GL account. Kalau istilahnya mungkin teman-teman waktu di sekolah kenal dengan nomor-nomor akun. Nah, ini adalah chart of account. Aturannya gimana chart of account ini? Aturannya adalah satu chart of account bisa dipakai oleh banyak company code. Masih ingat ya, company code ini anak perusahaan. Tapi, satu company code, dia cuma boleh pakai satu operasi, operasi, operating chart of account atau satu operational chart of account. Di sini istilahnya operational chart of account. Seperti itu. Nah, catovokon seperti apa ya? Ini saya kasih contoh aja. Misalnya, teman-teman punya catovokon A gitu ya. Untuk kas, teman-teman kasih kodenya satu Ini untuk kas, satu untuk hutang, dan seterusnya. Nah, kumpulan dari JL account ini inilah yang disebut sebagai catovokon. Catovokon ini bisa dipakai di banyak company code company code ini pakai aturan yang ini. Oke. Okay. Company code yang ini pakai aturan yang ini. Oke. Okay. Company code ini pakai aturan yang ini. Oke. Okay. Tapi satu company code dia cuman boleh pakai satu operating chart of account. Kalau nanti teman-teman lihat di exercise-nya ada berbagai jenis chart of account. Misalnya ini ada chart of account B gitu ya. Kalau kas 700, kalau utang 701, 702 dan seterusnya. Nah satu kemenikot ini cuma boleh pakai satu operational chart of account. nggak boleh dua di dalam transaksi sehari harinya. Seperti itu teman-teman. Jadi udah terstandar gitu ya kodenya berapa. Nah apa sih operational chart of account? Di bawahnya itu ada penjelasannya teman-teman. Operational chart of account ini adalah chart of account yang dipakai untuk transaksi sehari hari, day to day transaction kata kuncinya. Kalau yang jenis kedua, namanya lokal catofokon, ini untuk kebutuhan legal. Jadi memang buat membuat catofokon khusus untuk kebutuhan legal. Misalnya teman-teman di Indonesia punya perusahaan rekanan di Amerika. Nah, laporan keuangan teman-teman harus bisa dibaca sama Amerika. Mungkin teman-teman harus create satu catofokon untuk kebutuhan Legal supaya laporan keuangannya bisa dibaca sama yang di Amerika. Seperti itu, jenis catovokon yang satu lagi ini namanya grup catovokon. Kalau grup catovokon ini dipakainya bisa di corporate group, bisa dipakai rame-rame gitu ya. itu, the posting data can be processed or replaced represented based on the requirement of external group accounting seperti itu. Ini buat yang group chat ofcon. Jadi, ada tiga jenisnya chat ofcon. operational chat ofcon, lokal chat ofcon, sama group chat ofcon. Nah, biasanya yang lokal chat ofcon ini ada istilah lain, teman-teman. Namanya country chat ofcon. Ini istilah lain. Tapi itu adalah maksudnya lokal chat ofcon. Country, jangan istilah lainnya sampai sini dulu. Ada pertanyaan, kah teman-teman? Belum ada, cuy. Baik, kita lanjut lagi ya. Berikutnya, tentang kondisi verbal. Kondisi verbal ini adalah piutang utang itu berarti kaitannya dengan customer. Kalau yang account payable itu kaitannya dengan vendor. Nah, kalau teman-teman lihat gambar ini, teman-teman pasti aneh. Kenapa ini customer account payable dan vendor account receivable? Kalau dulu saya pernah gambarnya dibalik kayak gini. Ini panahnya dikasih ke sini, ini panahnya dikasih ke sini. Nah, kalau teman-teman pakai panah dibalik seperti ini, ini artinya customernya customer customer kita si Rohrer ya, Rohrer. Kemudian kalau vendor berarti vendornya ini adalah Baltus. Nah tapi gambar ini tuh ternyata bukan bukan maksudnya untuk yang orang luar, tapi maksudnya untuk yang e, di perusahaan kita sendiri. Kita ide sebagai customer, ide sebagai vendor seperti itu. Jadi terserah teman-teman mau dipakainya di silang terbalik ini atau mau tetap pakai panah yang dari buku panah ke sini. Yang pasti kalau perusahaan kita belanja ke vendor dan kita belum bayar, istilahnya utang. Kalau customer belanja ke perusahaan kita tapi dia belum bayar, itu namanya piutang seperti itu. Dulu saya suka kebalik-balik ya apa utang piutang. Nah maksudnya itu. Mudah-mudahan ngebantu juga buat teman-teman ya. Terus berikutnya tentang ini account payable. Ini mah yang ke vendor ya. Overview of all data for a given vendor. Jadi kita utang ke vendor. Kemudian berikutnya tentang aset. Nah ini dibahasnya cuma sedikit banget. Tapi kalau teman-teman ngambil modul spesifik ini dibahas cukup detail. Kalau selama ini kita kenal master data, nah kalau di aset ini namanya bukan master data, tetapi kita kenalnya lebih ke aset kelas. Jadi harta di satu perusahaan kan ya nggak kayak kita gitu ya. Kita kalau misalnya punya rumah, rumahnya mungkin cuma satu. Kalau punya mobil, mobilnya cuma satu. Tapi kalau di perusahaan mungkin ada cabang di kota A, kota B, kota C, jadi dia banyak gedung seperti itu ya. Terus kalau dia punya kendaraan perusahaan mungkin lebih dari Lima, kayak gitu. Nah, ada pengelompokan aset, namanya aset kelas. Dia dikelompokkan kalau dia punya mobil lebih dari satu, ya berarti akan masuk ke aset kelas mobil. Kalau gedung lebih dari satu, dia akan masuk ke aset kelas eh, gedung seperti itu. Kemudian ada data-datanya secara general, posting information, kemudian ada reconciliation account, kemudian ada di aset ya maksudnya di, as, di manajemen aset ada time dependent kalau misalkan sampai ada mobil yang harus diservis maka yang nanggung cost center mana seperti itu cost center itu pusat beban ya yang nanggung biaya kemudian plan mana lokasi mana Bisnis center yang mana seperti itu kalau ada pajak ya siapa yang bertanggung jawab untuk pajaknya berapa pajaknya Kemudian, kalau ada penyusutan, depreciation area ini penyusutan, maka penyusutannya ditanggung sama siapa? Seperti itu, berapa penyusutannya? Kadang-kadang, kan, kalau di perusahaan suka, per lima tahun ganti mobil baru, maka barang lamanya mungkin dilelang atau gimana, yang pasti nggak boleh rugi gitu ya. Sedangkan, kalau kita kan beli mobil, mungkin sampai rusak banget, baru ganti yang baru. Nah, kalau di perusahaan bisa diperhitungkan seperti itu. Nah, ini pengelolaannya ada di... Aset accounting seperti itu. jadi sangat dipikirkan, lah, untuk yang dibeli itu jadi uang lagi. Gitu, ini yang dibahas di aset. Kemudian, yang berikutnya tentang account balance. Nah, kita akan lihat status-status dari transaksi kita yang sudah pernah terjadi di unit 4. Nanti, itu statusnya akan ada tiga, teman-teman: open. Clear sama pak. Kalau open ini warnanya merah. Kalau pak itu diparkirkan kuning. Kalau yang sudah beres itu clear hijau. Ada tiga status seperti ini. Jadi transaksi kita waktu di unit 4. Begitu nanti kita mau selesaikan statusnya open. Warnanya merah. Kalau kita mau proses tapi ditunda dulu. Mungkin butuh persetujuan dari atasan maka kita bisa parkirkan, pak ini ya, di pak. Tapi kalau kita nanti sudah proses, dan prosesnya selesai, maka dia warnanya akan berubah jadi hijau. Ini berarti clear. Nah, itu status-statusnya ya. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Nanti kita akan coba lihat, dari kita buka transaksinya, kita mau selesaiin langsung kan. Berarti nanti warnanya, notifnya akan berubah menjadi hijau. Ini yang akan kita lihat. Nggak akan diparkir sih kalau yang hari ini transaksinya. Teman-teman lihat dulu amount-nya berapa. Karena nanti kalau misalnya teman-teman udah lihat amount-nya, ternyata yang diinput pada saat outgoing payment beda. Nah, dia nggak mau. Jadi dia maunya balance antara debit sama kredit. Balance ke 0. Seperti itu. Jadi harus dilihat jumlah amount-nya. Itu sih yang cukup penting buat diingat-ingat. Terus... berikutnya tentang ini financial accounting lagi lebih detail tentang financial accounting nah di gambar ini ini diceritakan tentang dua modul penting yang berkaitan erat dengan akuntansi yang logistik ini kita pernah pelajari di unit 4 yang human resource nanti kita pelajari di unit 6 seperti itu ini jadi ada dua modul ini ratusan kaitannya dengan accounting. Terus, ini account receivable. Account receivable itu piutang. Kaitannya dengan business partner, business partner itu adalah konsumen kita. Itu ada reconciliation account. Ini berarti subpleger mengupdate generalizer. Ledger. Subpleger itu adalah buku besar pembantu mengupdate generalizer. Siapa tahu partner customer kita itu. Bayarnya menggunakan cek atau billiard giro gitu ya. Maka kita tahu bahwa itu sudah masuk ke account bank kita. Nah kita perlu update supaya piutangnya dia berkurang karena sudah bayar. Ini namanya reconciliation account. Supplier mengupdate, general ledger. Lalu yang account payable, ini kaitannya dengan vendor. Ini adalah utang kita ke vendor. Nanti detailnya silahkan di... Cek ya, nah, untuk accounting dokumen ada dua jenis: ada original dokumen sama processing dokumen yang dimaksud dengan original dokumen. Ini contohnya: receipt, receipt itu ini ya, bon ya. Kemudian invoice, tagihan, ada cek, cek ini cek bank ya, pembar cek itu sama bank statement. Bank statement ini laporan keuangan di bank, atau biasa kita kenalnya rekening koran. Rekening current, ini yang dimaksud dengan original dokumen, yang termasuk original dokumen. Nah, Kalau yang jenis kedua, processing dokumen, ini adalah dokumen accounting yang masih perlu diproses. Contohnya yang nanti kita lihat pada saat dia exercise. Ada accounting dokumen, sample dokumen, kemudian recurring entry dokumen. The accounting document represent the original document in the system. Jadi, setiap kali kita transaksi, waktu di unit 4 juga, pas udah di billing, pas udah di invoice verification, dia nge-create yang namanya accounting document. Seperti itu. Nah, accounting document itu isinya ada satu header, di dalam satu header itu ada dua line item. Line itemnya itu yang tadi, yang debit sama kredit. Jadi, dia selalu harus balance. Tagihannya berapa, kemudian uang yang dikeluarkan, berapa harus balance. Ini yang tadi saya cari-cari ya. Kalau nggak ke create atau nggak balance, dia nggak akan mau untuk diproses. Seperti itu. Terus, berikutnya ini transformasi nanti di unit 6. Penggajian juga sama. Ini nanti di unit 6 ya. Payroll. Nah, ini exercise kita teman-teman. Exercise kita di 5 strip 1. Kita akan lihat chart of account, kumpulan GL account dari yang kodenya ini INT, INT ini internasional. Nanti kalau kita sudah masuk kita akan lihat sekumpulan nomor-nomor akun yang dipakai di chart of account INT ini. Kemudian kita disuruh mencari kode account 160 ribu. Nah, 160 ribu ini artinya apa? Teman-teman lihat ya deskripsinya. Lalu di 5 strip 2 teman-teman akan lakukan proses outgoing payment. Pertama, langkahnya dicek dulu berapa utang customer uh, utang kita ke vendor. amalnya berapa? Itu yang akan kita proses. Lalu setelah itu kita akan bayarkan dan lihat statusnya sudah clear atau belum. Dari yang tadinya open sudah clear atau belum. Terus lanjutannya 5 strip 3 kita akan Lihat piutang customer, lalu customer lakukan proses pembayaran ke kita namanya incoming payment. Nah, di sini statusnya waktu unit 4, teman-teman, complete-complete, MI dokumen not clear. Kalau sekarang kita akan lihat status yang not clear itu berubah jadi clear, karena customer sudah bayar. Itu yang akan kita lakukan hari ini, teman-teman. Sampai sini dulu, ada pertanyaankah?